masih main lagi gitu. tapi kan ngelihat orang-orang orang-orang aja bisa gitu harus bisa bangkit kenapa gua enggak karena saya enggak gitu jangan putus asa lah gitu ya sulit juga sih pak ya gimana ya bersyukur aja sih gitu. banyak banyak ucap syukur aja gimana ya ngeluh pun kita buat apa juga sih kita harus pada sekedar hanya ngeluh kita nggak laksanain, ya sama aja ada hasilnya, ya paling kita bersyukur, berdoa, ya udah kita jalanin aja Pak adanya. Kalau pendola sekarang, memang satu perekonomian, penghasilan ya. Kalau penghasilan kan dibandingkan waktu jalan, sebelum pandemi kan ibaratnya ya alfa sedikit lumayan, nah masih cukupan buat cari hari tapi kalau sekarang maka sulitannya ya begitu satu, kita kita mencari kerjaan, Kedua ya kita timbulnya jadi apa ya? Kayaknya nggak ada perekonomian yang buat mencukupi gitu. Jadi sebisa mungkin kita untuk mencukupi sehari-hari itu. Dia makan manggul, jadi nggak pakai sip-sip. Cuma jadinya karena pandemi gini, jadi jarang kerja. Karena kan barangnya jarang dikirim keluar Dibantu sama saya jadi kulit cuci. Ya sebisa mungkin mengirit. Ya salah satunya mengirit gitu kayak ngitung-ngitung pengawarannya jangan sampai lebih gitu. Jadi kalau kita yang tadi yang biasa kerja sekarang di rumah kan atau di apa namanya di PHK sama sebegitulah ya. Jadi otomatis penghasilan kita kan nggak ada. Jadi kita siapa bisa mungkin kan kita untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kan itu kan psiko kebutuhan yang kokok namanya yang perlu banget kan gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita ya apanya usaha yang penting kita bisa buat kebutuhan sehari-hari. kadang ya sebisa kita aja kalau namanya kita orang kerja ya utang di kasbon di pabrik itu kalau lagi emang kebutuhan buat pepet kontrakan ya udah kita pinjam aja di pabrik mau oh, nggak mau tapi hal apa yang membuat Abang bertahan sekalipun dengan penghasilan empat uh, ribu itu? sih karena semangat buat apa namanya fasilitas orang tua. Kita utamakan buat orang tua, satu orang tua kita udah nggak mampu kerja apa-apa Ya hitungannya kita tebal balik orang tua mengurus kita selama kita kecil sampai dewasa ya Sekarang saatnya saya gitu, timbal balik ke orang tua Itu aja sih Pak hmm. nah, Disitu juga kadang Tuhan kasih mujijat buat saya kadang gitu. Kadang kalau kita lagi ada butuh, Tuhan kasih Ya, senang-senang, siapa? Senang, senang, senang sekali, senang sekali ya. Jadi, seolah-olah kita mereka terbantu, gitu. terbantu. Makan kita kekurangan, ibaratnya kekurangan ekonomi. Ada pohon cumin, pohon cumin, meringankan. Ya, meringankan beban kita, maksudnya. Yang sifatnya, yang tadinya kita postur ini, itu, itu jadi kita bisa simpan buat satu bulan pangeran. Jadi, ini kita mohon. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga di minggu ke 109 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 56.864 bantuan makanan nasi siap saji 60.252 bantuan paket sembako dan 4.476 bantuan dana tunai bagi bapak ibu saudara